Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Kali ini saya akan membagikan tentang Cara mengganti ukuran Di google docs Dari inci ke sentimeter Baik sebelum kita mulai videonya Jangan lupa untuk subscribe Like, komen, dan juga share Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Untuk kita semua Baik saya akan share dulu screen-nya. Nah, oke, okay. nah, nah kalau kita lihat di sini, ketika kita mengatur halaman di sini, kita sudah atur halaman menjadi uh, ukuran A5, tapi margin-nya belum kita setting. Kita bisa menyetting margin dengan mengklik. File kemudian nanti kita bisa pilih page setup. Nah, di page setup ini ada pilihan margins, tapi di sini ukurannya masih menggunakan inci inches. Nah, ini sebenarnya penggunaan ukuran inci ini karena kita menggunakan fitur dari Google, sedangkan Google sendiri berasal dari Amerika dan... Di Amerika, ukuran yang dipakai biasanya menggunakan satuan inci. Nah, Kalau kita mau menggunakan sentimeter yang lebih banyak digunakan di bagian dunia yang lain, kita harus mengubah pengaturan bahasa kita dari pilihan yang defaultnya menggunakan uh, English US ke yang lainnya. Caranya bagaimana? Kita harus masuk dulu ke akun Google kita. Nah, begini caranya: pertama, kita masuk ke akun Google kita, kita klik icon. Google account kita yang ada foto profil kita. Sebentar saya matikan dulu video saya supaya terlihat. Nah di sebelah sini, kita klik ini. Saya refresh dulu ininya, browsernya. Nah yang kita lakukan untuk mengatur um, penggantian bahasa settingan bahasa, yaitu dengan cara masuk ke akun Google kita. Oke, okay. saya refresh dulu. Nah, kalau kita sudah masuk nanti kita bisa pilih pengaturan bahasanya dan kita ubah menjadi bahasa lain selain English US. Oke, kita coba. Hmm, masih belum bisa. Sebentar. Nah, kita klik icon yang ada profil foto kita ini kita klik kemudian kita pilih Manage Your Google account nanti kita akan masuk ke sini dan lihat di sini ada uh, di sebelah kiri ada home personal info data and privacy security people and sharing payments and subscriptions kita pilih personal info dan setelah kita pilih personal info kita scroll ke bawah lalu ada pilihan general preferences for the web language nah di sini pilihan defaultnya adalah English United States nah, tinggal kita ubah menjadi yang lainnya kita klik Oke, kita balik lagi ke halaman sebelumnya kita pilih di sini ada general preferences for the web lalu ada language kita klik language nanti kita akan masuk ke halaman berikutnya. Nah di sini ada tombol, ada icon pensil. Kita edit di preferred language. Kita Klik icon pensilnya. Oke. Okay. Nah di sini ada pilihan. Kita pilih English tidak apa-apa. Supaya um, apa namanya bahasanya tetap bisa kita mengerti. Atau kalau kita mau gunakan Indonesia juga bisa pilihan terserah masing-masing. Tapi kalau misalkan mau menggunakan bahasa Inggris, kita pilih Inggris. Oke, kita lihat. Oke, di sini ada English kita pilih. Nah, ada pilihan lagi. Ada Malaysia, Australia, Australia Bahama, dan seterusnya. Kita pilih salah satu aja. Misalkan kita pilih Inggrisnya. United Kingdom, lalu kita pilih select kita kita klik select. Nah di sini English United Kingdom sudah berubah. Nanti pilihannya pun preferencesnya pasti akan berubah juga dengan berubahnya pilihan bahasa di sini, maka secara otomatis juga nanti pilihan measurement unit atau apa itu tadi, ukurannya akan berubah dari yang tadinya menggunakan inci menjadi sentimeter. Nah, begitulah caranya. Sekarang mari kita coba cek apakah betul sudah berubah menjadi sentimeter atau belum. Pertama kita tutup dulu browser yang ada, yang tadi sudah kita buka. Kemudian... Kita buka lagi. Kita buka lagi tadi di file yang sama. Dan Google Docs. Okay. Nah, ini kita pilih tadi file yang tadi sedang kita buka. Nanti kita akan lihat lagi pengaturan um, ukuran, apa unit ukurannya, atau measurement unitnya, apakah sudah berubah menjadi cm atau masih tetap inci. Oke, okay. seperti tadi kita pilih file, kemudian nanti ada pilihan page setup. Ini agak lama. Nanti setelah kita pilih page setup, seperti biasa kita cari margins. Nah, Marginnya margin nanti kita lihat apakah sudah berubah menjadi cm atau masih inci. Tapi eh, secara teori kalau kita sudah pilih bahasa Inggrisnya dengan Inggris yang lain, selain United, selain United States, maka seharusnya ukurannya sudah berubah menjadi cm. Oke, kita coba. Page setup. Ya, kita lihat di sini sudah berubah menjadi cm. Nah, baru setelah itu kita bisa ubah sesuai dengan uh, keinginan kita. Kita sesuaikan misalkan marginnya 2,5 cm. Kalau sudah, kita tinggal. Uh, tombol oke OK. oke okay, nah sudah seperti itu sekarang setiap kali kita membuka Google Doc maka ukuran atau uh, ukuran ini unit panjangnya sudah, -sudah menggunakan cm semua karena tadi sudah kita ubah dari English United States menjadi English United Kingdom Oke okay, itu saja untuk kali ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa subscribe Like, comment, dan share. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi dengan saya di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.